Oh bisa kentut. wow man. merah-merah apa? Banginjal gua. Wo ho Aduh kalah. Aduh, mana ponsel ini? Ultraman ini yang merah. Pustu bocong. Oh, jadi kalau saya sakit berobat ke situ dong. kamu tak bilang sama aku Kamu tak bilang ke Oke. Ini Kenya, aduh, gua kenapa pukul poin oh, Halo, halo teman-teman kita welcome back maning di channel tonton aja seperti biasa. Saya baru aja download game simulator pocong vs bocil kematian. Kita langsung aja ke gamenya. Saya nggak ngerti mainnya gimana karena penasaran. Saya akhirnya download game ini. Coba saya mainkan ya teman-teman. Bocil vs game. Oke okay. Game ini dibuat hanya untuk hiburan semata Oke, okay. semua game ini menghibur teman-teman Bantu support terus ya Agar gamenya bisa menjadi lebih baik lagi Saya belum baca ini ada iklannya atau enggak Main mamang, oke okay. Main mamang, beli skin pocong Kostum skill dulu, kasih rating dulu Keluar permainan, oke okay main Maman oh ini iklan iklan bro ada iklan. eh hey. oke okay. oh ada navigasinya ternyata oh nyerangnya ini oh bisa kentut wow oh, man. Lompatnya Oke okay. Ini ini nyari apa ini? Ini kamera apa gimana maksudnya? Kamera Oh, mode kamera Seru. Ini saya nyari apa ini? Wah, oh, lari dia, bro Oh, sana ke sungai, nggak ada oke okay. <laughs> ini saya harus kemana? petanya ono. Oh oke, okay. mari men saya main ini malam loh, bro mau jam 12 loh ini loh. oh ada oh no. merah-merah apa Ruta ini? Benjol, bro. Wow. aduh kalah Siapa? <laughs> aduh, aduh ini ada, ada iklan rusuh Oke, okay, skor lanjut Oke, okay, oke, okay. berarti saya harus nyari bocil ya <laughs> Oke, okay, saya nyari bocil Mana ini, mana ini <laughs> Apa itu, apa itu, apa itu, cari cari Wah, oh. uh, ada kontilan lagi juga, bener, serius Saya main game ini, ya lumayan, soalnya ini malam loh bro apa ini? Oh, oh merah. Ini dasar kayak ini? Oh enggak. Belajar ternyata Oh, oh ini golongan golongannya. masa ada hantu ultramen tadi? Oh, oh apa ini hadiah? Hadiah men? Isi ulang. Oke, okay. isi ulang. Oke, okay, oke. Okay oh pisang, pisangnya ada jantung <laughs> ini saya tersesat mana kocilnya? putirannya kan lucu loh bro saya nggak bisa lewat, nggak bisa lo lihat oke No, no. Serius, bro, saya nggak bohong. Saya main game ini ya lumayan ngeri-neri. Aduh, mana bocilnya ini, ultraman ini yang merah. Oke, okay. bro. Oh ini ada temennya nih. Ini kalau dipukul gimana? Coba, coba tahu pukul ya. Iya, yeah, nggak akan tahi loh iya, nggak <tuk> <tuk> kena, nggak <tuk> kena, bro, nggak kena. Oke, okay. saya lari nyari bocil, bocilnya kuat juga loh. Ini punggung saya merinding ini. Bukon pisang semua. Ini, oh masa ini? Saya lihat, mau lihat dari depan deh. Wah, <tuk> uget uget kayak entung, tontung gak teman-teman? Entung itu yang ular. Keluar di pisang gitu loh. Oke, saya lari, nyari, oke Puskes pocong, oh jadi kalau saya sakit berobat ke situ dong Oke, saya nyari Enak nih ada navigasinya Bumbu tukang bakso, keluar Lah, ini saya harus kemana? Oh, no, no, no, no, no, kita hajar, bro! Kenapa ah. kamu yang ngasih Ini ah. kamu, tak bilang ini sama aku? Kamu tak bilang sama isi darah bung, oke. Okay. Wih, saya kemana ini? Masa kosong tersesat? Oke, saya lari nih. Nyari bocil lo, nyari bocil nih. Wih, bocil keluar lo, bocil. Mana ya? Saya Mana saya gak nemu? Oh, man. Oh, saya tersesat di sini. Oh, mana sih cari? Saya harus cari kemana Bro, asli game ini seru loh, bro. Apalagi kalau mainnya malam, midnight begini. Ini ketukut kayak antum nih, nih, ini, ini, ini, ini rombongan nih, nih, Oh, dapat barang lagi men, isi darah, biasa No, no, no, no, no, no, gue hajar lo, gue hajar lu. Aku retak kan ginjal lo Ah Aku retak kan ginjal lo Aku retak kan ginjal lo, ah? Ah, gue kalah Bro, ini ngantrenya gimana? Oke okay. Dapet duit, 4 L2 score Oke, okay. oke, okay, thank you. oh, no lagi no, no, no, no, ada lagi no. Bocil kematian, jatuh okay, nah. bang. Oh baru oh ho, oh ho, oh ho, oh ho. Oh, oh. Aau. Oh. Kuretakan ginjal kau. Kuretakan ginjal kau. Wow, mana? Oh. Oh, oh. dapat lo. Wah, oh, digetutin lagi yo. Oh. Thank you. Oke, okay, seru men. Kita cari lagi. Gak ada. Biasanya kalau bocil itu biasanya mainnya ngumpul. gue bocil kemana lu bocil? Oh, no. Dapat darah lagi. No ada bocil lagi men. <Sisterimian> Wah, wow, apa itu? Pemawa tadi? men, super. Dobel Oh deh, dobel banget Wah, oh. ya, kalian ngerti ya Upin lagi aku terus Oke, okay, thank you Apa itu? Itu bukan Oke, okay, hajar lagi bro gue kena pukul pen, <Siterian> wae kelas serangan, bro, lompat, bro, lompat, bro. <Sinterian> <Siterian> ah. wah terkena liru, kena luar, mati dia ya, oke, okay. oke okay, itu itu. Hadiahnya lagi men, kita ambil dulu. Yang penting kita ambil dulu, kenyangin dulu perut, ya kan? Oke, okay, thank you. Cari lagi, waduh, keren ini game karya anak bangsa ini pasti. Oke, bocil, kemana lagi lo? Cil, kemana lo? Bocil, kamu nyari ke sana nih. Jangan tuh, oh, no, woohoo, hajar bu. Uh, sekali hajar dia. Ya. Uh, no, no, ambil dong. No. Oke. Okay. bosil itu biasanya ngumpul men, kalau main men. Ya kan? Dia ngeblok biasanya. Ini kok tuh ben? Bisa-bisa. Oh ada nih dapat nih. Oh no man, ini bro serius game ini lucu-lucu seru gitu loh. Kok kill man? Wae cari botcil nih kalau nggak ketemu gimana nih? Cil. Oh, dia oh. bisa nggak udah juga? Kayak itu kuburan Eh, saya takut nyempung doang Oh, no, ada hati Ini kalau ada darah begini, biasanya ada bocil, men oh, Gak bisa lewat Oke okay. Nih, biasanya kalau di Oh, no Gue merinding, men bro udah dulu ya ini jam jam berapa Pak? nih saya lihat jamnya nih Masih perang 23.47 jam 23.47 ini lagi no, jam 23.47 ya teman-teman oke okay. saya mau melanjutkan game ini besok lagi sekarang saya mau istirahat dulu ya teman-teman oke okay. buat teman-teman yang udah nonton game ini oh saran saya pokoknya download deh game ini lucu dan seru apa tadi judulnya pokoknya pocong dan PS, VS VS kematian ya teman-teman Oke okay, cukup sekian permainan game dari saya saya dapat 1550 skor ya teman-teman thank you 70 per 100 HP Oke okay, thank you download game ini ya teman-teman Oke okay. jangan lupa download download download Oke okay, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah